Raden Terry Tantri Wulansari, atau lebih dikenal dengan nama Mulan Jamila, yang lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1979 di Garut, Jawa Barat. Mulan sempat merilis album di tahun 1997 dan tahun 2000 namun album keduanya gagal di pasaran. Namanya mulai populer setelah bergabung bersama Maya dalam duo Ratu di tahun 2005 dengan hits Teman Tapi Mesra, Mulan keluar dari Ratu pada tahun 2007 dan mengganti nama menjadi Mulan Jamila saat merilis album bertajuk Mulan Jamila pada tahun 2008 dengan hits makhluk Tuhan Paling Seksi dan Wonder Woman yang memantapkan posisinya sebagai penyanyi papan atas Indonesia.